Sudilah ya Bapak menurunkan berkatmu atas tanah ini. selalu adalah hasil dari tanah yang diolah bagian terbesar dari masyarakat kita masyarakat hukum adat boleh dikatakan meng menggantungkan hidupnya langsung pada alam pada hutan yang menjadi sumber penghidupan demi kesejahteraan dan kemakmuran hidup rumah tangga oleh karena itu sebidang tanah yang menjadi ladang atau kebun merupakan milik yang sangat berharga bagi masyarakat hukum adat khususnya keluarga besar Mahuse di atas ladang itu kita mencucurkan keringat dan air mata untuk mendapatkan hasil dan ini tidaklah mudah butuh perjuangan butuh pengorbanan untuk melindungi ladang, tanah, hutan, dan kebun kita di wilayah Tanah Muhu ini, mengadakan upacara pemberkatan ladang, menguatkan hati kita sebagai masyarakat hukum adat, untuk percaya dan berharap pada Allah, Sang Pencipta. Dan pemberi segala sesuatu untuk kepentingan jasmani dan rohani kita. Dan bersama leluhur, moyang, muhu, dan juga ketiga teteh, Tenepe, dayo, jongos badeno, kita menaruh rasa hormat kepada mereka. Dan terlebih khusus untuk ikatan keluarga marga besar Mahuse ini, yang memiliki hutan yang sangat bagus, sangat indah, dan menghasilkan kekayaan bagi kelangsungan hidup kita. Maka marilah kita memulai ibadah syukur ini atas apa yang kita terima dari Allah, dan pantas kita bersyukur kembali kepada Allah. Untuk peletakan Batu Pertama dan Sampai 12 belas orang Satu Bapak Rafi Sambau Mahusye Yang kedua Bapak Paulus M. Samkakai Tiga Bapak Darius Menat Empat Melchias Mahusye 5. Yakobus Namsa 6. Bapak Albertus Basik-Basik 7. Bapak Nias Indikian 6. Bapak Tersisya Ibu Tersisya Indikian 9. Ibu Gabriela Basik-Basik 10. Bapak Agustinus Indayol Mause 11. Bapak Kaprosek Muting 12. Bapak Pastor Amo ini <imitation> sih